kiri gimana sih rajin dong? Halo setelah semuanya berjumpa kembali di channel saya benar-benar Oke jadi di video kali ini di sini saya akan membaikkan present-present yang terbaru lagi oke kita langsung lanjut simak satu-satu video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 lanjut ke persidangan keempat ya. Oke okay, lanjut ke versi yang kelima. Oke okay, lanjut ke versi yang keenam ya. Okay, lanjut ke persediaan yang ke tujuh Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke delapan ya Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-9 ya. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-10.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 Oke lanjut ke universitas yang ke tiga belas. Oke lanjut ke universitas yang ke empat belas. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-15. Oke okay, khuli Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 si <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke bersedi yang ke-17. Malam ini kita party okay, lagi. Suasana makin panas Kalau semua hati-hati jaga jarak kiri. Oke lanjut ke bersedi yang ke-18. Okay, lanjut ke wisiden yang ke-19 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-20 ya